ya Boy gua ketemu beginian tuh Aduh putih-putih goyang-goyang udah kayak apaan tahu noledoh nah, di belakang pohon pisang Nah tuh dia aduh mbak mbak sabar ya ya udah mau pulang dah